Selamat datang di program interaktif tutorial. Kembali lagi kita bertemu bersama saya Ivan G Nugraha. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang penggunaan program aplikasi Adobe Photoshop. Program aplikasi Adobe Photoshop sendiri adalah program aplikasi yang dibuat oleh Adobe Corporation yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki dan memanipulasi foto, serta keperluan objek desain grafis yang lain. Program tutorial interaktif pada seri kali ini, kami tujukan kepada Anda yang baru pertama kali belajar Adobe Photoshop. Dan saya anggap Anda sudah familiar dengan lingkungan sistem operasi Windows. Karena pada tutorial kali ini kita akan belajar Adobe Photoshop versi CS atau versi 8 yang berbasis Windows. Versi Adobe Photoshop yang saya gunakan pada tutorial kali ini adalah versi CS atau 8 yang merupakan versi terbaru pada saat tutorial ini dibuat. Namun bagi Anda yang masih menggunakan program aplikasi Adobe Photoshop versi di bawahnya seperti versi 7, versi 6, versi 5, versi 5.5, dan versi yang lain, maka Anda tidak perlu khawatir karena sebenarnya inti penggunaan dari fasilitas-fasilitas Adobe Photoshop untuk semua versi adalah sama ya. Untuk versi-versi yang lebih baru, biasanya ditambahi beberapa fasilitas tambahan. Agar metode pembelajaran melalui program tutorial interaktif ini bisa efektif, maka setelah Anda menyimak satu sesi materi, Anda praktekkan sendiri pada komputer. Ya. Oleh karena itu, kami sediakan file-file latihan dalam bentuk file ekstraksi. Anda bisa mendouble kliknya sehingga nanti akan disalin ke folder latihan di drive C. Demikian pengantar materi dari kami. Dan sebelum menutup sesi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah membeli produk asli buatan kami. Dan semoga ilmu yang Anda dapatkan dari program tutorial ini bisa bermanfaat. Insyaallah partisipasi Anda akan bermanfaat untuk pengembangan program-program yang lain. Oke, terima kasih.